Hanya di teknokim.com Untuk linknya ada di deskripsi ya cuy Oke okay. Oke Pada kesempatan kali ini cuy gua mau kepoin dan share beberapa akun youtuber Free Fire ternama Mulai dari yang ada di negara tercinta kita Indonesia Sampai dengan yang berasal dari luar negeri Oke langsung saja kita masuk ke videonya cuy Sekuy Berikut ini adalah beberapa akun dari Indonesia. Yang pertama ada Budi01Gaming. Nah, lumayan rajin juga ya Bang Budi ini beli-beli elite pass. Akun Bang Budi ini telah memiliki jumlah like sekitar 33.197 dan ia memiliki guild sendiri yang diberi nama UID. Untuk total permainan solonya adalah 2.968 Total buyah 504 Dan total kill 14.982 Dengan rasio KD 6.08 Kill terbanyaknya 22 Dan rasio headshotnya 19.06% Untuk total permainan duonya adalah 1.760 total buyah 291, dan total kill 8151, dengan rasio KD 5,55, kill terbanyaknya 21, dan rasio headshotnya tujuh belas persen untuk total permainan sekuatnya adalah delapan Total buyah 2077 dan total kill 38.718 dengan rasio KD 5,71 kill terbanyaknya 24 dan rasio headshotnya 18,18%. ,18%. Ah punten selalu ada pikirnya. Uh, uh meledak Joko ya. Oke main kali ya, Budi. Yang kedua Ada Frontal Gaming Nah Lumayan rajin juga ya Beli Elite Passnya ya kan Akun Bang Oji ini telah memiliki Jumlah like sekitar 19.848 Dan ia memiliki guild sendiri Dengan nama Frontal Team Untuk total permainan Solonya adalah 1.065 total Buya 153, dan total kill 4739 dengan rasio KD 2,20 kill terbanyaknya 23 dan rasio headshotnya 20,83% untuk total permainan duonya adalah 589 total Buya 90 dan total kill 2592 dengan rasio KD 5,19 kill terbanyaknya 21 dan rasio headshotnya dua puluh persen. Untuk total permainan sekuatnya adalah 10.161 total buya 1.523 dan total kill 36.849 puluh Dengan rasio KD empat dua puluh tujuh kill terbanyaknya 37 dan rasio headshot-nya 25,83%. persen. bang aku MM 200 doang. Siap dapat ginian gua baru turun kan lu. Emang enak. Gua menantu mau lewat. Pap pap. Pap. pap. <guluh> Udah satu dong. Pap. Yang ketiga ada FDW nah kebanyakan youtuber free fire Indonesia selalu beli elite pas ya cuy akun FDW ini telah memiliki jumlah likes sekitar 20.535 dan ia memiliki guild sendiri dengan nama Freedom 45 untuk total permainan solonya adalah 543 total buyah 55 dan total kill 1.657 dengan rasio KD 3,40 kill terbanyaknya adalah 16 dan rasio headshotnya adalah 21,18%. Untuk total permainan duonya adalah 1.482 total buyah 278 dan total kill 5.000 dengan rasio KD 4,16. Kill terbanyaknya adalah 17 dan rasio headshotnya adalah 13,76%. Untuk total permainan sekuatnya adalah 16.066 total buyah 3.716 dan total kill 54.712 dengan rasio KD 4,43. Kill terbanyaknya adalah 25. Dan rasio headshotnya adalah 20,92 oh, persen. Aku copot mang. Harganya. Hmm, hmm. Assalamualaikum. Hmm. Kalau em tu di belakang ada lagi, di belakang ada lagi. Eit. Hiiil. Hmm, Yang keempat ada Leda Hyper. Nah. Akun Bangleda ini telah memiliki jumlah like sekitar 43.512 Dan ia memiliki guild sendiri dengan nama Eternal Untuk total permainan solonya adalah 471 Total buyah 63 Dan total kill 1184 Dengan rasio KD 2,90 Kill terbanyaknya adalah 16 dan rasio headshotnya adalah 19,85% Untuk total permainan duonya adalah 845 Total buyah 181 Dan total kill 2394 Dengan rasio KD 3,61 Kill terbanyaknya adalah 18 Dan rasio headshotnya adalah 14,45% untuk total permainan sekuatnya adalah 18.694, total buyah 5.691, dan total kill 56.555, dengan rasio KD 4,35. Kill terbanyaknya adalah 21, dan rasio headshotnya adalah 12,95%. Di bawah demon ada nih. Oke. Okay. Ini ngapain nih orang? Yang kelima ada Evos Mister 05. Nah, akun Mister 05 atau Regi ini telah memiliki jumlah like sekitar 25.810 dan ia memiliki guild sendiri dengan nama Mister 05 Family. Untuk total permainan solonya adalah 1168 Total Buya 140 Dan total kill 3555 Dengan rasio KD 3,46 Kill terbanyaknya adalah 20 Dan rasio headshotnya adalah 16,65% Untuk total permainan duonya adalah 2574 Total Buya 502 dan total kill 10.601 Dengan rasio KD 5,12 Kill terbanyaknya adalah 21 Dan rasio headshotnya adalah 18,89% Untuk total permainan sekuatnya adalah 14.945 Total buyah 3.277 Dan total kill 70.433 Wah... Gila sih, ini baru Abang Jago ya kan? Pantas banget sih kalau Mister 05 jadi juara dunia cuy, karena itu buah dari jerih payahnya ya kan. Terus untuk rasio KD-nya 6,04, kill terbanyaknya adalah 28 dan rasio headshotnya adalah 21,75%. Santai bang. Ya di Yang keenam ada Diandra Aditya. Nah, akun Bang Dean ini telah memiliki jumlah like sekitar 16.475 dan ia memiliki guild sendiri dengan nama ID Untuk total permainan solonya adalah 1.049, total buyah 293. Dan total kill 5471 Dengan rasio KD 7,33 Wih 7 nggak tuh KD solonya cuy Wah Kill terbanyaknya adalah 23 Dan rasio headshotnya adalah 19,78% Untuk total permainan duonya adalah 1760 Total buyah 291 dan total kill 8151 dengan rasio KD 5,55 kill terbanyaknya adalah 21 dan rasio headshotnya adalah 17,16%. Untuk total permainan sekuatnya adalah 10662 total buyah 4086, dan total kill 43.632 Dengan rasio KD 6,64 Kill terbanyaknya adalah 27 Dan rasio headshotnya adalah 17,70% <tuh> <tuh> <sedapet> <tuh> mengeang kita lanjut ke akun-akun dari luar negeri cuy yang pertama ada ruok FF dari Thailand untuk jumlah likesnya di sini ada 11.220 nggak tahu nih kenapa badgennya dibikin satu-satu kayak gini cuy filosofinya itu apa gitu kan? Dan ia memiliki guild sendiri dengan nama Perfect Shot Wow, Perfect Shot Untuk total permainan solonya adalah 1647 Total buyahnya 502 Dan total kill 6490 Dengan rasio KD 5,67 Kill terbanyaknya adalah 21 Dan rasio headshotnya adalah 39,35% untuk total permainan duonya adalah 2571 Total Buya 1060 Dan total kill 12.660 Dengan rasio KD 8,38 Wih, 8,3 nggak tuh KD duonya Boleh lah ya Skill terbanyaknya adalah 27% Dan rasio headshotnya adalah 39,58% Yang kedua ada BNL dari Tunisia. Nah, jumlah likesnya nya di sini sudah ada 39.729 dan ia bergabung ke dalam Guild Overpower dengan kaptennya OP C Blues. Untuk total permainan solonya adalah 1232, total buyah 78 dan total kill 2385. Dengan rasio KD 2,07 Kill terbanyaknya adalah 16 Dan rasio headshotnya adalah 22,64% Untuk total permainan duonya adalah 764 Total buyah 84 Dan total kill 1431 Dengan rasio KD 2,10 Kill terbanyaknya adalah 26% dan rasio headshotnya adalah 20,89% Untuk total permainan sekuatnya adalah 17.173 Total buyah 2.879 Dan total kill 61.939 Dengan rasio KD 4,33 Kill terbanyaknya adalah 22% dan rasio headshotnya adalah 26,59%. yang ketiga ada Vincenzo dari Mesir nah akunnya sudah memiliki jumlah like sekitar 31.530 dan ia memiliki guild sendiri dengan nama Legends untuk total permainan solonya adalah 1127 total Buya 100 dan total kill 2813 dengan rasio KD 2,74 Kill terbanyaknya adalah 18, dan rasio headshotnya adalah 19,27% persen. Untuk total permainan duonya adalah 1706, total buyah 298, dan total kill 4993 dengan rasio KD 3,55, Kill terbanyaknya adalah 16, dan rasio headshotnya adalah 19,05% persen. Untuk total permainan sekuatnya adalah 18.361, total buyah 3.318, dan total kill 66.922 Dengan rasio KD 4,45, kill terbanyaknya adalah 28, dan rasio headshotnya adalah 24,92% Yang keempat Ada Ankus Free Fire dari India Nah Akunnya sudah memiliki jumlah likes sekitar 27.972 Dan ia memiliki guild sendiri dengan nama Ankus FF untuk total permainan duonya adalah 2602 Total Buya 1030 Dan total kill 8909 Dengan rasio KD 5,67 Kill terbanyaknya adalah 22 Dan rasio headshotnya adalah 24,93% Untuk total permainan sekuatnya adalah 18607 Total buyahnya 7519 dan total killnya 64683. Dengan rasio KD 5,83, kill terbanyaknya adalah 31 dan rasio headshotnya adalah 21,51%. Yang kelima Ada total gaming dari India Nah Akunnya sudah memiliki jumlah like sekitar 17.909 Dan ia memiliki guild sendiri dengan nama ajubai94 Untuk total permainan solonya adalah 865 Total buyah 76 dan total kill 2.205 dengan rasio KD 2,79 kill terbanyaknya adalah 17 dan rasio headshotnya adalah 31,07% untuk total permainan duonya adalah 1.582 total buyah 299 dan total kill 6.192 kill terbanyaknya adalah 97. Dan rasio headshotnya adalah 32,70% Untuk total permainan sekuatnya adalah 8.341 Total buyah 2.290 Dan total kill 30.435 Dengan rasio KD 5,03 Kill terbanyaknya adalah 26 Dan rasio headshotnya adalah 28,95% oke. Okay. Jadi itu dia beberapa akun free fire ternama dari Indo maupun luar negeri. Tulis siapa panutan atau youtuber kesukaan kalian dan akun siapa yang paling cocok mendapatkan julukan legend of free fire dengan cara komen di bawah ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian. Gua Adisi Shutup cabut dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.